maspa dia adalah Trainer suru cactus ataupun siamis peninsula viper. Okey. Yang sentenial jantan, jantan sebab jantan dia akan ada lain merah dan kita di sini kan lebih dia tak ada lain lelaki. Okey. Okay. Nama dia dulu adalah Trimusuru Sabahi Sekata. Walaupun nama dia Trimusuru Sabahi Sekata bukan bermaksud dia berada di Sabah je, eh. kat Semenanjung pun boleh ada. Alright. Kisah okay, so hari tu dia bukan la Trimusuru menyembul dari di mana dia dari apa tapi yang adalah ada Fukata Sekata yang FC ni seni silat Ok, kesini sangat berbisa dan berperfungsi berbahaya kepada manusia Alright Depan mata dia tu Ataupun Ok, depan mata itu ada satu lubang Itu bukan lubang hidung okay. tu Itu adalah nostril ataupun tempat mengesan haba mangsa Sebab ke apa? Kebanyakan spesifikan ni Kelihatan ni kurang tajam So, dia mengasal hava Dengan menggunakan nostril Hmm, hmm.